akan tuntut kalian ke pengadilan negeri, nah itu yang pertama lalu apalagi bang konsekuensinya ketika kami belum mampu atau mungkin kami niat mau gagal Assalamualaikum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 Banyak yang merasa masih diuber uber ya. Sama yang namanya DC-DC aplikasi pinjol. Hari ini banyak yang sedang panik mencari dana talangan. Setelah mendapatkan pesan-pesan WA dari penagihan DC pinjol. Yang katanya mau mendatangkan debt kolektor lapangan. Dan hari ini banyak pula yang sudah berputus asa. Udah nggak sanggup lagi. Buat ngebayar semua hutang-hutang pinjol. Banyak yang udah mengeluh bang. Aku hari ini gaji aku sudah terus-terusan habis-habisan bang. Karena terus membayar biaya perpanjangan ini itu segala macem bang. Bang aku udah di PHK bang. Bang aku udah gak kerja lagi. Udah gak punya penghasilan lagi. Lantas aku mau galbay bang. Lalu hari ini banyak yang bertanya-tanya. Apa sih resikonya ketika kalian nekat gagal bayar aplikasi pinjol? Loh. Pinjol itu yang mana Bang pinjol itu cuman ada dua ya pinjol legal OJK kalau mereka nggak legal berarti mereka itu ilegal lantas hari ini Bang banyak yang mengatakan ada pinjol semi legal gua nggak pernah mengeluarkan statement itu ya kita udah ngebangun channel ini udah hampir lima tahun ya kan pinjol itu cuman ada dua kalau nggak legal ya berarti ilegal lantas ada yang mengatakan semi legal gua nggak tahu kayak kalau tentang masalah itu Pinjol itu cuma ada dua. Nah itu dulu yang mau kita uh, kasih tahu kepada kalian. Nah hari ini apa sih resikonya? Kita pengen ngebahas dulu tentang yang ilegal. Bagaimana Bang kalau seandainya kita gagal bayar di pinjol ilegal? Apa sih Bang resikonya ketika kita tidak mampu lagi membayar utang di aplikasi pinjol ilegal ini? Yang pertama. Yang akan kalian pertaruhkan ketika kalian berurusan Dengan yang namanya aplikasi pinjol ilegal itu adalah nama baik kalian Nama baik yang sudah dibangun puluhan tahun Akhirnya hancur lebur seperti bubur Karena sudah dipermalukan, difitnah dan dicacimaki oleh aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini Nah itulah taruhan pertama ketika kalian nekat untuk tidak membayar di aplikasi-aplikasi pinjol ilegal Apakah itu berbahaya? Kalau menurut gua tidak Seharusnya untuk teman-teman yang sudah disebar data itu bersyukur Karena fix secara otomatis uh, hutang aplikasi pinjol ilegal itu dinyatakan lunas Dan tidak usah dibayar lagi Itu langsung perintah dari Menkopol Hukam RI Dan kita sependapat tentang hal itu Lantas apa lagi bang konsekuensi yang akan kita hadapi ketika kita berhubungan dengan yang namanya aplikasi pinjol ilegal ini? Tidak ada selain itu, karena aplikasi pinjol ilegal tidak memiliki debt collector lapangan. Hari ini banyak yang takut, ya kan? Dan bertanya-tanya, aplikasi A sampai Z ini sudah ada debt collector lapangannya atau tidak? Itu bukan urusan kita, urusan kalian. Hari ini hanya bagaimana caranya untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. Udah lanjut deh, Bang, apalagi konsekuensi. Yang akan kita terima ketika kita berhubungan dengan aplikasi pinjol ilegal Dan yang terakhir, mereka akan mengganggu semua kontak-kontak yang ada di handphone kita. Loh bang, mereka itu kok bisa tahu sih kontak-kontak yang ada di handphone aku kok bisa diketahui uh, sama mereka? Ya iya, karena memang dari awal kalian sudah mengizinkan mereka mengotorisasi semua yang ada di handphone kalian. Misalnya kontak, foto, video, file, rekumen, ini itu segala macam. Ya log panggilan, pesan, mereka udah ambil, mereka udah bisa tahu kalian itu berhubungan dengan siapa aja. Mereka itu udah bisa tahu ya kontak-kontak yang kalian anggap penting di handphone kalian. Misalnya atasan, kalian buat situ direktur, atau mungkin manajer, atau supervisor, ini segala macam Atau mungkin orang tua, mama, papa, kakak, adik, ini segala macam Mereka bisa cek kontak kalian. Nah apalagi konsekuensi yang akan kita terima ketika kita berhubungan dengan aplikasi pinjol ilegal. Tidak ada, hanya tiga hal tersebut. Jadi, kalau kalian bisa melewati satu persatu, maka hutang di aplikasi pinjol ilegal ini sudah tidak lagi menjadi beban. Ya, selesai ya untuk di aplikasi pinjol ilegal. Nah, sekarang kita pengen ngebahas tentang pinjol legal OJK. Ini memang sedikit menyeramkan, menyeramkan gimana, Bang? Katanya, aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK ini akan membawa debitur yang belum mampu melakukan pembayaran ke jalur hukum. Bisa enggak sih? Jawabannya bisa. Lo abang tahu dari mana? Dari Afpi yang merilis berita ini. Asosiasi Pendanaan FinTech Bersama Indonesia itu ibu kandung dari semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK. Apa sih bang yang membuat uh, mereka ini bisa terpenjara atau mungkin dituntut ke jalur hukum karena mereka uh, membuat semua data-data pribadinya itu dengan palsu Palsu yang gimana bang? Ya mereka itu mungkin, mungkin, mungkin Mungkin mereka membuat data-data KTP-nya dengan palsu Misalnya namanya sebenarnya Andi Berubah menjadi yang namanya Harry Ya jelas itu kan sudah pemalsuan data hanya di titik itu saja yang dituntut ke jalur hukum itu pemalsuan datanya. Bukan karena kalian itu tidak mampu membayar hutang di aplikasi pinjol. Itu yang pertama. Dan apakah aplikasi pinjol legal OJK hari ini sudah pernah menuntut debitur yang belum mampu melakukan pembayaran itu ke jalur hukum? Jawabannya tidak. Tidak. Jadi hari ini yang sudah ditakut-takuti katanya mau dilaporkan kepada pihak polisi jangan takut hutang pinjol itu tidak diselesaikan di kantor polisi. Kalau memang mereka mau menuntut kalian ke jalur hukum mereka akan tuntut kalian ke pengadilan negeri. Nah itu yang pertama Lalu apa lagi bang konsekuensinya ketika kami belum mampu Atau mungkin kami niat mau gagal bayar gua gak pernah ya nganjurin kalian itu Untuk tidak membayar aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK Nah kalau untuk yang selanjutnya ketika kita belum mampu melakukan pembayaran di pinjol legal OJK itu Yang kedua kita akan masuk ke slick OJK. Kemarin-kemarin namanya itu BC King ya kan dan di hari ini namanya sudah menjadi slick OJK. Jadi ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran maka kalian akan masuk ke slick OJK. Bang, sebenarnya kapan sih Bang slick OJK itu masuk dan kita menjadi uh, salah satu orang yang mungkin punya rapor jelek ya laporan jelek. Nah, slick OJK itu ketika kalian Nah, berhasil menggunakan aplikasi tersebut maka secara otomatis pula nama kalian akan langsung masuk otomatis ke Slick ojk itu langsung pengalaman pribadi gue ya ketika kita menggunakan peleter dari uh, aku laku peleternya bukan pinjamannya ya peleternya itu langsung terkoneksi itu langsung ketahuan. nah Lanjut apalagi bang setelah tadi kita tidak akan ditempa, tidak akan dituntut jalur hukum dan yang kedua kita akan kena selik OJK lantas banyak yang bertanya-tanya kapan sih ya selik OJK ini bisa pulih kembali 2 tahun setelah kalian melakukan pembayaran Lantas banyak yang bertanya-tanya apakah nanti ketika kita tidak bayar apakah setelah 2 tahun secara otomatis akan lunas jawabannya tidak itu dah kita pertanyakan langsung dengan pihak OJK Lantas, resiko yang ketiga ketika kalian berurusan dan belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi pinjol legal OJK adalah debt collector lapangan. Bang, ini yang paling menakutkan, bang. Kami takut, bang, kalau seandainya debt collector lapangan ini datang dengan teriak-teriak. Weh, bayar utang lo, bayar utang lo, bayar utang lo. Enggak eh, boleh seperti itu. Penagihan atau DC, file collection, debt collector itu tidak boleh menjatuhkan harkat martabat si peminjam. Walaupun kalian itu belum mampu melakukan pembayaran. Bang kami banyak melihat di video-video yang hari ini banyak beredar di beberapa media sosial itu. Banyak DC-DC uh, pinjolnya itu melakukan tindakan kasar bang. Premanisme, mengintimidasi, mencaci maki. Rekam semua tindakan DC yang melakukan pelanggaran hukum tersebut. Dan segera laporkan kepada pihak kepolisian yang terdekat di kota kalian. Apalagi, khususnya untuk Polda Metro Jaya, ya, Kapolda udah perintahkan instruksikan seluruh jajaran Polsek Polres untuk menerima cepat semua laporan masyarakat terkait tentang file collection atau debt collector lapangan yang bergaya premanisme. Nah, apalagi, Bang, yang hari ini akan kami terima resiko ketika kami uh, tidak mampu membayar di aplikasi pinjol legal OJK. Tidak ada, hanya tiga hal tersebut. Dan ketiga hal ini sudah tidak lagi menjadi penting Ketika kalian sudah berpikir semua yang penting-penting Hari ini masih banyak yang bertanya-tanya apakah aplikasi A, B, dan C ini sudah ada di kolektor lapangannya atau tidak. Ingat ya seperti yang gue bilang tadi itu bukan urusan kita. Nah kalau seandainya memang mereka mau datang pintu rumah kita terbuka lebar. Mereka yang bertugas hari ini sebagai DC pinjol itu adalah saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Apalagi ini di bulan Ramadan ya kan. Jadi mereka silahkan saja datang jangan panik. Dan kalian punya hak ketika DC pinjol ini melakukan penagihan ke rumah kalian Apa hak kami bang? Kalian boleh mempertanyakan ID card pekerjaan mereka Dan harus sesuai dengan kartu tanda penduduk atau KTP nya Jadi kalau di ID card pekerjaannya namanya SAMSUL Di KTP nya juga harus namanya SAMSUL Gak boleh di KTP nya SAMSUL Di ID card pekerjaannya namanya hmm, PANJUL Ya gak boleh ya Kalau SAMSUL ya tetap aja SAMSUL Jangan berubah jadi PANJUL Gak boleh seperti itu jadi video ini mudah-mudahan mampu ya Untuk menenangkan pikiran kawan-kawan Masalah slik OJK sudah kita bahas Masalah tuntutan hukum sudah kita bahas Masalah uh, penyebaran data Ya banyak yang bertanya ya Apakah aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu akan melakukan penyebaran data bang? Ada hari ini dari teman-teman yang mungkin sudah punya pengalaman disebar data Sama yang namanya aplikasi pinjol legal OJK dan apakah mereka boleh melakukan hal tersebut? Jawabannya tidak. Semua aplikasi pinjol legal OJK tidak boleh melakukan penyebaran data. Kalau seandainya hal itu nanti terjadi kepada kalian Ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran Segera laporkan Laporkan kemana bang? Kepada pihak OJK Bagaimana caranya bang? Nih nomor kontak WhatsApp OJK Kalian bisa langsung catat saja nomor kontak ini Dan kapan kami bisa melaporkan kejadian ini? Pada hari dan jam-jam kerja Jangan chatting kepada pihak OJK itu Di tengah malam Nanti nggak ada yang balas Jadi kalau kalian mau melaporkan semua tindakan aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK atau yang ilegal ini ketika kalian sudah merasa terganggu, segera laporkan. Bagaimana cara melaporkannya? Kalian bisa ikuti saja petunjuknya. Yang penting kalian chatting saja dulu nomor kontak WhatsApp OJK tersebut. Oke, ya jadi udah aman ya. Jangan lagi uh, gerusak-gerusuk. Tenang dulu, ikuti semua petunjuk dari video-video yang udah kita share. Yang masih merasa ini tidak penting, silahkan tinggalkan saja. Uh, channel ini jangan lagi membuang buang waktu jangan lagi membuang paket internet apabila memang video ini tidak bermanfaat untuk kalian ya silahkan saja dan hari ini untuk teman-teman yang masih gurusak-gurusuk pengen ketemu jawaban secara instan tinggalkan saja channel ini tidak bisa diselesaikan secara instan hutang kalian itu ada lima tiga sampai dengan 20 aplikasi ya kan jadi harus diselesaikan satu persatu terlebih dahulu Oke okay, jadi mungkin itu video yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.